Harap jangan mendengarkan saat berkendara atau mengoperasikan mesin. Terima kasih telah bergabung dengan saya di panduan hipnosis ini. Di menit-menit berikutnya, kamu akan mengalami keadaan relaksasi yang mendalam. Hipnosis ini membantu kamu untuk dengan mudah tidur sepanjang malam, sehingga kamu bisa bangun penuh energi di pagi hari. Kamu tidak hanya akan tertidur lebih cepat, kamu juga akan menghilangkan gangguan pikiran. Dengarkan hipnosis ini setidaknya selama 14 hari untuk hasil terbaik. Semakin lama kamu mengulang program ini, lebih mungkin kamu akan mengalami perubahan positif dalam cara kamu tidur. Saya ingin kamu istirahat yang baik. Dan jika kamu belum melakukannya, kami akan sangat senang jika kamu mempertimbangkan untuk subscribe, dan like, Sebelum istirahat agar tidak ketinggalan video meditasi dan hipnosis yang baru Lebih baik jika kamu dalam posisi berbaring Bagaimana tepatnya itu tidak penting Ini bisa di samping di, atau di perutmu Atau di belakang Pastikan saja bahwa kamu dapat dengan mudah bersantai Pastikan kamu mengenakan pakaian yang nyaman Dan membuat diri kamu siap untuk tidur apa yang paling penting adalah bahwa kamu merasa aman Sehingga kamu dapat tertidur dengan lembut dan tenang Karena itulah yang kamu inginkan sekarang Dalam beberapa saat kita akan memulai perjalanan ke gerbang Gerbang ini akan terbuka Adalah pintu masuk ke alam pikiran bawah sadar kamu Dalam perjalanan menuju tempat itu Kamu akan meninggalkan semua beban kamu Dan membuangnya di sepanjang perjalanan. Kamu akan melihat betapa indahnya relaksasi ini terasa. Dengan setiap langkah, kita semakin dekat. Di tempat ini, kamu bisa lebih rileks Dan lebih banyak lagi. Dan jangan khawatir. Kamu tidak harus tetap terjaga sampai suara ini selesai jika kamu siap untuk tidur kamu bisa melakukan itu kamu mungkin tidak ingat setiap kata setelah itu karena dalam relaksasi yang mendalam ini semuanya menjadi lebih acuh tak acuh dan itu sepenuhnya baik jika kamu belum melakukannya kamu sekarang dapat menutup mata kamu kamu dapat membukanya kembali kapanpun kamu mau sekarang rasakan kelegaannya banyak otot yang mengontrol kelopak mata kamu sekarang benar-benar santai dan semua yang harus kamu lakukan sekarang adalah membiarkan kata-kata dan suara membawamu pergi itu saja yang kamu butuhkan kamu sekarang perlahan tenggelam dengan kehangatan yang luar biasa ke kondisi trends yang dalam buat dirimu mengerti bahwa kamu tidak perlu mendengarkan dengan cermat biarkan saja dirimu pergi Jika kamu memiliki pikiran yang berpikir, jangan mencoba untuk menekan mereka. Biarkan saja pikiranmu mengembara. Jangan mencoba memaksakan diri untuk menjadi santai. Karena relaksasi datang dengan sendirinya. Jika kamu ingin memikirkan sesuatu, lanjutkan dan pikirkan apapun yang terjadi jika kamu ingin mendengarkan suara saya lalu alihkan perhatianmu ke suaraku jika ingin bermimpi bermimpilah kamu tidak memiliki kewajiban dan tidak ada yang benar atau salah juga, biarkan saja semuanya datang dengan cara kamu. Sekarang, tubuh kamu perlahan mulai rileks. Kamu mungkin merasakan beban yang semakin berat, dan perlahan otot kamu mulai longgar. Sekarang dengan tenang, fokus pada bagian tertentu di tubuh kamu, seperti lenganmu, dan rasakan bagaimana mereka lebih santai, rasakan bagaimana mereka menjadi lebih berat, hal yang sama berlaku untuk kaki kamu, rasakan bagaimana relaksasinya. Perlahan mendekatimu Perlahan tapi pasti Tubuh kamu dipenuhi dengan kehangatan yang luar biasa Relaksasi yang menenangkan ini Membuat kamu lebih dan lebih lelah Otot kamu menjadi berat Merasakan gravitasi Bagaimana ia menarik lengan dan kakimu ke bawah, rasakan beban yang menyenangkan ini, dan mungkin kamu sudah melihat bagaimana otot kamu lebih rileks sekarang daripada beberapa menit yang lalu, walaupun itu hanya sedikit. Dengan setiap detik yang berlalu, otot kamu menjadi lebih hangat dan berat, dan semakin mereka menjadi begitu, semakin kamu rileks. Nikmati kehangatan ini, rasakan bagaimana tubuh kamu berdenyut, dan merasakan kehangatan yang lebih menyenangkan. Yang dengan ini perlahan, semakin menuju relaksasi. Rasakan diri kamu relax. Lagi. Dan banyak lagi. Biarkan perasaan hangat ini mengalir ke kaki kamu. Dan dari sana, biarkan mengalir ke seluruh tubuh kamu mulai dari jari kaki, di atas kaki kamu, atas pinggul kamu, setiap otot, setiap saraf mengendur, dan gelombang yang indah ini terus mengalir di dalam dirimu, di atas perut kamu, dadamu, Mungkin kamu bisa merasakan bagaimana nafasmu. Santai. Gelombang hangat bergerak melewati leher kamu. Yang kini juga melonggarkan setiap otot kamu. Relax. Dengan kehangatan yang nyaman ini. Ketegangan menghilang. Semuanya menjadi longgar Semuanya larut Semuanya melambat Gelombang hangat terus mengalir Di atas wajah kamu Kelopak mata kamu Dan dahi kamu Kamu sekarang juga merasakan kehangatan yang menyenangkan Di sana Dan tubuh kamu yang sekarang membawa Relaksasi indah ini di dalamnya Kamu bisa hanyut begitu saja Tubuh kamu bekerja Dengan kamu dalam relaksasi yang menyenangkan ini dan beban yang menenangkan kehangatan juga membuat semua ketegangan hilang jika kamu merasakan ketegangan di bagian tubuh kamu fokus pada bagian itu dan rasakan betapa indahnya kehangatan mengalir ke bagian tubuh kamu ini dengan setiap hembusan nafas kamu merasakan kehangatan yang semakin menyenangkan karena dengan setiap hembusan nafas kamu hanya melepaskan ketegangan dan dengan setiap tarikan nafas kamu menarik nafas relaksasi yang menenangkan dadamu naik dan jatuh Rasakan bagaimana bahu kamu sedikit tenggelam, lebih rendah dengan setiap hembusan nafas, dan perhatikan bagaimana kamu merasakan beban yang menyenangkan itu lagi. Ia yang memungkinkan kamu tenggelam lebih dalam dan lebih dalam. Kamu merasakan relaksasi dalam diri kamu, dalam tubuh kamu. Kamu merasa tenang dan ringan. Sekarang, mencoba untuk menemukan di mana tubuh kamu yang paling rileks Mungkin itu di kaki kiri atau kanan kamu. Atau tangan. Fokus pada bagian tubuh kamu. Dan bahkan jika itu sulit, mencoba untuk menemukan tempat ini. Bahkan, jika seluruh tubuh kamu merasa santai, tetap fokus pada bagian tertentu gelombang relaksasi yang indah sekarang mengalir di bagian tubuh kamu ini lebih kuat dari sebelumnya dan saat kamu fokus pada spesifik pada bagian spesifik ini kamu bahkan mungkin tidak menyadarinya bahwa sisa tubuh kamu santai 10 kali lebih banyak dan sekarang bawa kamu melihat relaksasi baru ini bagian yang kamu fokuskan rileks 10 kali lebih banyak juga seluruh tubuhmu tenang dengan gelombang yang menenangkan dan hangat ini seperti dahimu, kakimu, lenganmu, dan dengan relaksasi ini, datang perasaan tenang karena tubuhmu layak untuk beristirahat. Merasakan bagaimana gravitasi menarik tubuh kamu ke permukaan. Seberapa berat dan enak rasanya, biarkan saja itu terjadi. Meresap, otot kamu begitu rileks bahwa terlalu sulit untuk mengangkat mereka dari tanah, dari gravitasi yang berat ini. Ya, tenggelam saja ke dalam beban yang indah ini, dan sekarang. Dengan setiap kali saya mengucapkan kata tidur, kamu bisa membiarkan diri kamu sendiri tenggelam tiga kali lebih dalam ke dalam relaksasi. Kamu tenggelam ke tingkat yang sempurna, nyaman dengan kamu. Dan setiap kamu mendengar kata ini, kamu terus tenggelam ke trans yang dalam otot kamu rileks tiga kali lebih banyak saat mendengar kata ini bahkan lebih dari yang sudah kamu lakukan bahkan jika kamu pikir kamu tidak bisa pergi lebih jauh kamu bisa menemukan jalan kamu masih bisa menemukan jalan untuk sedikit lebih rileks. Sebanyak yang kamu inginkan. Dan izinkan diri kamu. Izinkan diri kamu sendiri. Kerelaksasi. Kamu akan merasa ingin beristirahat. Kamu akan menjadi semakin berat. Kamu akan tenggelam lebih dalam dan lebih dalam, dan ketika itu terjadi, perhatikan saja, rasakan betapa menenangkannya dan nikmatnya ini bagi kamu, dan sekarang lanjut. Dan tidur, kamu tenggelam semakin dalam ke dalam relaksasi yang mendalam ini, semakin dalam dengan sendirinya, bahkan lebih jauh ke bawah. Mungkin kamu banyak pikiran hari ini, pikiran datang dan pergi. Pergegas melewati mu, Seperti mobil kencang di jalan Sekarang Rasakan bagaimana pikiran kamu Menjadi semakin tenang Mobil terus melambat Dan tiba-tiba Hanya bisa dilihat Dalam berak lambat bahkan jika itu nyata itu masih masuk akal karena dalam relaksasi yang mendalam ini semuanya tampaknya lebih lambat dan lebih lambat untuk pikiran kamu menjadi lebih dan lebih malas karena berpikir semakin sulit bagi kamu dalam momen ini itu sangat melelahkan dan menguras energi merasa bebas untuk membantu tubuh kamu secara sederhana tidak melakukan apapun biarkan dirimu sendiri untuk sepenuhnya hanyut dalam kehangatan yang indah ini Waktunya telah tiba Untuk dapat beristirahat Yang dalam dan panjang Pikiran kamu melambat Dan sekarang Tidur Lebih jauh Dan lebih dalam Semakin dalam kamu jatuh ke trans ini semakin nyaman kamu merasa, dan semakin nyaman kamu rasakan, semakin dalam kamu masuk, ke alam bawah sadar kamu, alam bawah sadar kamu semakin terbuka, saat kamu terus melayang, dan saat pikiran kamu terus melambat, kehangatan yang luar biasa terus mengalir melalui tubuh kamu, dan sekarang kita pada titik kita hampir sampai, kita hampir mencapai gerbang kepikiran bawah sadar kamu, tetapi kamu tidak perlu memikirkannya karena pemikiran aktif kamu dapat melepaskan. Melepaskannya, kamu bisa bermimpi atau santai. Mungkin memikirkan kenangan indah Seperti liburan Mungkin pasir hangat di bawah kaki kamu Ombak Yang hangat Matahari dengan lembut menyentuh kulit kamu Semua saat alam bawah sadar kamu terbuka sehingga dapat sepenuhnya menyerap kata-kata saya berikutnya. Di bawahmu adalah dasar relaksasi kamu. Kamu sekarang berada di bagian bawah, relaksasi yang luar biasa, yang juga jalan menuju pikiran bawah sadar kamu. Tidak masalah di mana kamu berada, karena ruang dan waktu tidak lagi berperan. Tidak masalah di mana atas atau bawah. Di sini kamu aman. Kamu dapat sepenuhnya memutuskan koneksi dari pikiran kamu. Di depanmu ada tangga lebar yang mengarah lebih jauh ke bawah. Dengan total 10 anak tangga. Mereka mengarah lebih dalam lagi. Pada akhirnya ada gerbang. Pintu ke alam bawah sadar kamu. Sekarang, turuni tangga ini. Sepuluh. Masih ada jalan panjang untuk pergi. Ambil napas dalam-dalam dan tetap santai. Sembilan karena mengambil langkah pertama ke bawah Dengan setiap langkah kamu pergi Kamu mendapatkan satu langkah lebih dekat Lebih dekat kamu dengan alam bawah sadar Dengan setiap tatapan Kamu tenggelam dua kali lebih banyak setiap langkah mengarah ke arah yang lebih kuat dan lebih hangat relaksasi daripada langkah sebelumnya relaksasi yang lebih dalam daripada langkah sebelumnya dengan setiap langkah yang kamu ambil kamu tenggelam lebih dalam dan lebih dalam delapan dan sekarang kamu tidur Lebih dalam dan lebih jauh ke trans Semua jalan ke bawah Menjadi istirahat yang menenangkan dan menenangkan Selalu waspada Bahwa jika kamu ingin tidur Kamu dapat melakukannya kapan saja Alam bahwa sadar kamu akan mendengarkan kata-kata bahkan saat kamu tidur. Kamu mungkin tidak perlu mendengarkan kata-kata saya. Biarkan saja mereka tenggelam. Dan ketika kamu merasa siap dan santai, kamu cukup hanyut begitu saja. Tujuh. Setiap langkah tambahan memimpinkan kamu tenggelam lebih dalam tubuh kamu bekerja dengan sendirinya jika kamu mau kamu dapat membiarkan tubuh kamu terlalap 6 setiap kali kamu menyentuh tanah tangga yang hangat sebuah jenis relaksasi baru mengisi kamu Gelombang inilah yang menyebar melalui seluruh tubuh kamu Itu dimulai dari kaki kamu yang menjalar di kaki kamu di atas perut kamu di leher kamu sampai ke kepala kamu ke dahi kamu bahkan kelopak matamu tubuh kamu berdenyut dalam aliran kehangatan dan dengan setiap nomor dengan setiap kali kamu melangkah ke anak tangga yang baru gelombang indah ini datang lagi dan lagi itu membuat kamu semakin lelah dan mengisi kamu dengan relaksasi yang dalam turunkan kaki kamu naik seluruh tubuh kamu lima kamu di tingkat baru pintu di depan kamu semakin lebih dekat sekarang relax dengar relax dengan suara saya kalian bawah sadar kamu sekarang hanya berfokus pada itu yaitu mengikuti kata-kata saya dengan mudah sementara bagian aktif dari pikiran kamu mungkin ingin tidur alam bawah sadar kamu kini perlahan menjauh darimu pikiran aktif kamu kini perlahan menjauh darimu sementara itu terus mendengarkan saya kamu bisa santai saja Dan tidur Kamu mungkin mulai mengenali keunikan ini Karena tidak ada yang Kamu inginkan Atau lebih baik lakukan saat ini Empat Kamu lelah Dan lelah karena banyak kata-kata yang kamu dengarkan Abaikan saja mereka Rasakan bagaimana mereka menjadi lebih tenang Dan dengan tenang melepaskan diri dari suaraku Tubuh terasa hangat dan nyaman Itu bahkan sangat santai dan tenang Tiga Alam bawah sadar kamu sekarang mengambil alih Dan mengambil langkah terakhir. Dua, satu langkah ke depan, bahkan lebih dalam. Kamu merasakan kehangatan ini di tubuh kamu lagi. Mengalir melalui kamu. Dan satu, ini adalah langkah terakhir. Kesadaran kamu sedang bermimpi. Mungkin dari tempat yang indah. Memori yang bagus mungkin hanya ingin mengalir dan menghargai keadaan pikiran ini. Itu mengambil keuntungan dari peluang ini. Itu indah untuk bersantai. Tidak ada lagi langkah di depan kamu. Hanya lantai. Dan gerbang. Saya sekarang berbicara dengan alam bawah sadar kamu. Sekarang buka gerbang ini dan pergi, masuk melalui pintu ke dalam dirimu yang terdalam, dan sekarang untuk terakhir kalinya tidur, untuk terakhir kalinya lebih jauh ke dalam relaksasi ini. Kamu telah mencapai tujuan kamu. Kamu sekarang melewati pintu masuk ini Kepikiran pikiran bawah sadar terdalam kamu. Dan sekarang alam pikiran bawah sadar kamu terbuka. Dan pintunya juga terbuka lebar. Kamu menginternalisasi afirmasi berikut ini, kamu menginternalisasi afirmasi berikut ini, kamu merendamnya dan internalisasi mereka, seolah-olah itu ada pikiran kamu sendiri. Besok pagi kamu akan bangun dengan penuh kekuatan dan energi, kamu mungkin tidak tahu persisnya mengapa tapi kamu akan merasakannya. Kamu akan merasakan perbedaan saat bangun. Di pagi hari lebih berenergi. Lebih termotivasi. Kamu menghasilkan energi baru dalam tidurnya kamu. Bahwa besok pagi akan membawa kamu begitu mudah sepanjang hari. Dan semakin kamu mendengarkan hipnosis ini, semakin kamu tidur, semakin baik tidur kamu, dan bangun di pagi hari. Seperti yang sekarang, kamu akan tidur nyenyak, dan sepenuhnya santai sampai besok pagi. Kamu tidur nyenyak dan tenang, seperti yang belum pernah kamu alami sebelumnya dalam hidup kamu. Dan setelah beberapa jam, kamu akan dengan mudah dan dengan senang hati untuk bangun, dan bangun dari tempat tidur, untuk hari indahmu. Sekarang santai, dan biarkan afirmasi berikut membimbing kamu, sepanjang kedalamanmu dan istirahat panjang. Saya mengumpulkan kekuatan dan energi dalam relaksasi saya yang mendalam. Saya sangat santai Saya berharap untuk bangun beristirahat dan di pagi hari Saya mengizinkan diri saya sendiri untuk tidur dengan tenang dan nyaman Saya merasa nyaman dan aman Saya layak untuk tidur nyenyak. Saya tidur dengan tenang tanpa interupsi saya dicintai Dan sekarang adalah saatnya tidur nyenyak Saya merasa nyaman dan hangat Saya mengajak pikiran saya untuk beristirahat Saya mengizinkan diri saya sendiri Untuk jatuh ke dalam tidur nyenyak Saya melepaskan semua pikiran Dari hari saya, tenang dan aman. Hal-hal di sekitar saya tidak masalah sekarang. Saya mengumpulkan kekuatan dan energi dalam relaksasi saya yang mendalam. Saya sangat santai. Saya berharap untuk bangun dari istirahat dan segar di pagi hari. Saya mengizinkan diri saya sendiri untuk tidur dengan aman. Dan dengan tenang Saya merasa nyaman dan aman Saya layak untuk tidur nyenyak Saya tidur dengan tenang Tanpa interupsi Saya dicintai Sekaranglah saatnya Tidur nyenyak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 dalam relaksasi saya yang mendalam Saya sangat santai Saya berharap untuk bangun Beristirahat dan segar pagi hari Saya mengizinkan diri saya sendiri Untuk tidur dengan aman dan tenang Saya merasa nyaman Dan aman Saya layak untuk tidur nyenyak Saya tidur dengan tenang tanpa interupsi saya merasa nyaman saya mengajak pikiran saya untuk beristirahat saya membiarkan diri saya untuk melepaskan semua pikiran saya bisa melihat hal-hal di sekitar saya tidak penting lagi sekarang tidak penting untuk saat ini saya mengumpulkan kekuatan dan energi yang dalam Hal-hal di sekitar saya tidak penting lagi untuk saat ini saja Karena saya mengumpulkan kekuatan dan energi yang dalam Saya berharap untuk bangun di esok pagi, di pagi hari Saya merasa nyaman dan aman saya layak Saya tidur dengan tenang Tanpa interupsi